Betapa ku saat ini Ku mencintu Mencinta Mencintaimu Oh betapa ku saat ini Ku Cinta untuk membenci, membencimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antara... aku ya ku tahu pasti ku benci untuk mencintai.